Dengan cara klik like, comment, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan vitamin-vitamin bahagia dari Lesnar tentunya. Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini ada kabar spesial juga yang kita dapatkan dari Katia Arifin ya. Semalam juga memposting momen saat dinner bareng pasangan Leslar dan Juragan 99. Momen ini yang bikin kita bahagia sekali ya, Alhamdulillah. Leslar dikelilingi oleh orang-orang bayi. Kita lihat juga bersama di kalimat caption yang dituliskan oleh Kak Tia Arifin. Dinner sebelum pulang. Tuh, dinner sebelum pulang ya. Luar biasa. Semoga apapun yang dilakukan Leslar semalam selalu dimudahkan dan selalu diberikan kelancaran. Tentangnya mendoakan yang terbaik ya untuk idola kita. Dan di postingan Katia ini pun mendapat komentar dari Bunda Lesti. Bunda Lesti memberikan love to bersahabat ya untuk Katia. Luar biasa, wanita-wanita hebat yang selalu menginspirasi untuk banyak orang. Kemudian persahabat di Simang juga ada momen spesial ya Saat Lesti Staycation bareng keluarga Kak Marjin Ini luar biasa nih kebahagiaan yang selalu kita dapatkan dari idola kesayangan Semoga Lesti dan Kak Marjin hubungannya baik silaturahmi tetap terjaga dengan baik juga Amin Kita lihat persahabat ya Untuk di momen ini terlihat sendal yang dipakai oleh Lesti dan Marjin itu sama, cuman beda warna saja. Persahabat ya, modelnya sama, hanya berbeda warna saja. Masya Allah banget ya, mudah-mudahan keluarga Lesti dan Marjin ini selalu sehat, bahagia, dan mudah-mudahan ya, untuk Fazel juga selalu diberikan kesehatan dan menjadi anak yang saleh dan saleh. Kemudian juga persahabat ya, kita lihat di sini ada momen spesial nih saat Papa Bilar syuting di acara Tal Tepatnya di acara Dodit, persahabat ya. Makin gak sabar banget nih melihat acara ini Kita akan disuguhkan kebahagiaan juga Yang akan diperlihatkan oleh Rizky Bilar, persahabat Kira-kira ya. Papa Bilar nyanyi lagu apa nih? Wow, bikin penasaran Malam ini pun diunggah kembali ya oleh akun Senol Putih Bilar Dan perhatikan di kalimat caption yang dituliskan Kira-kira si Papa penyanyi lagu apa ya? Untuk kapan tayangnya, kita akan infokan setelah ada info ya Kalau kemarin nyanyiin ultah buat Dodit harusnya malam ini, itu bersahabat Kalau untuk ultahnya Bang Dodit sih, mudah-mudahan ya malam ini tayang untuk acara taksik yang dibintangi oleh Papa Rizky Bilar Kemudian, terserah apa ya, diari juga. Banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan oleh Les Lovers mengenai tayangnya acara taktik yang dibintangi oleh Papa Bilar. Kita lihat perserbet ya, di sini ada tanggapan dari Neng. acara sih tiap malam lucu, menghibur, rame lagi. Kalau Papa B malam, kali ya katanya tuh ada yang beranggapan juga bahwa Papa Bilar. Ini di acara taksik tayangnya malam ini Kita lihat juga di jawaban komentar ya Dari akun Instagram Lilik Sasmita 71 mengatakan Jam berapa biasanya tayang? Dan kita lihat juga jawabannya jam 20.30 waktu Indonesia Barat ya Jam setengah sembilan malam Kita lihat juga di tanggapan lain dari Ike Ernawati 4 Kapan ini tayangnya ya? Udah nggak sabar katanya tuh Dan dijawab juga dari Emi, Anusker UKM Katanya nanti malam, doakan saja ya mudah-mudahan malam ini spesial acara taksik bintang tamunya Papa Bilar. Kita nggak sabar banget ya melihat idola kesayangan kita nyanyi sebuah lagu nih bersahabat ya. Pasti momen ini yang paling ditunggu oleh warga Konoha dengan tentunya menunggu penampilan dan mendengarkan suara emasnya Papa Bilar ya. Masya Allah, mudah-mudahan saya selalu bahagia selalu untuk idola kesayangan kita. Dan kita lihat juga persahabat ya, di unggahan Kaisar Joget nih Yang memposting video nih saat momen syuting Persahabat ya, Papa Bilar memang lentur banget ya saat joget Perhatikan deh jogetnya Papa Bilar Wow, ini sih seru banget ya, mudah-mudahan Untuk silaturahmi juga tetap terjaga dengan baik Dan selalu sehat ya untuk idola kesayangan kita masyaAllah doakan selalu yang terbaik Pokoknya buat Lesti dan Rizky Bilar kita juga persahabat ya mendapatkan info nih bahwa sore nanti bakal ada acara Poles kembali yang akan tayang di aplikasi video.com Tayang setiap hari Senin dan Kamis ya pukul 17.00 WIB tepatnya jam 5 sore Kita akan disuguhkan kebahagiaan juga lewat acara Poles acaranya Bunda Lesti Semoga selalu lancar selalu berkembang untuk Poles dan mudah-mudahan selalu ada episode-episode terbaru ya yang Disuguhkan oleh Bunda Lesti di acara Kepo in Lesti Kita masih menunggu kabar baik dan kejutan bahagia selanjutnya di hari ini jangan kemana-mana Tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan Informasi terbaru kabar baik kabar bahagia dari idola kita Leslar tentunya Ini dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Monggo mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.